pakan alternatif ternak mengubah keong mas menjadi pakan alternatif ternak murah dan berkualitas banyak petani yang mengeluh karena tanaman tadinya yang masih kecil dihabiskan oleh keong mas secara umum petani menggunakan pestisida untuk memberantas hama tanaman tersebut tonton sampai selesai ya karena yuri sudah siapkan hadiah formula rahasia Membuat pakan alternatif buatan sendiri dengan kandungan protein 40% dan dengan biaya 3100 rupiah per kilo. Selain hadiah itu, di akhir video tutorial ini juga sudah disiapkan tips dan trik praktek mengumpulkan keong mas dengan paling efektif dan mudah. Keong mas memiliki telur berwarna merah muda. Biasanya banyak dijumpai di area persawahan, sungai, maupun pinggir kolam. Namun sebenarnya, keongmas juga memiliki manfaat kandungan kalsium dan protein yang cukup tinggi bagi tubuh manusia dan hewan. Hanya saja, jenis keongmas jarang dimanfaatkan bagi manusia. Keongmas biasanya lebih dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ternak kandungan proteinnya cukup tinggi dengan kandungan lemak rendah serta kaya vitamin sangat baik untuk membantu mempercepat pertumbuhan ternak daging keong mas dapat diberikan sebagai pakan alternatif ternak dalam keadaan mentah maupun bentuk olahan biasanya keong mas dijadikan pakan alternatif pada jenis ternak seperti sapi, kambing, unggas, ayam, maupun bebek selain itu Kecang mas juga dapat dijadikan pakan alternatif ternak ikan seperti ikan patin, lele, gurame, ikan mas dan juga belut. Mengubah kecang mas menjadi pakan alternatif ternak murah dan berkualitas dapat dilakukan dengan mudah. Tentunya ada beberapa hal yang harus disiapkan. Pemanfaatan kecang mas dapat menjadi salah satu solusi pakan alternatif ternak yang murah dan berkualitas karena mampu mendorong peningkatan produksi ternak. Berikut Yuri berikan cara mengolah keong mas sebagai pakan alternatif ternak A. Cara membuat silase daging keong mas untuk pakan alternatif ternak Silase merupakan cara pengolahan pakan ternak dengan cara mengawetkan melalui proses penyimpanan Bahan pakan alternatif ternak keong mas akan mengalami fermentasi sehingga mudah untuk dicerna oleh ternak Langkah-langkah membuat sela sedaging keong mas. 1. Kumpulkan keong mas baik dari sawah, kolam atau sungai. dua, Keluarkan daging segar keong mas dari cangkangnya. Yang diambil dagingnya saja. tiga, Cuci daging keong mas hingga bersih. 4. Ulangi pencucian daging keong mas dengan menggunakan air garam. 5. Kemudian dicuci lagi dengan air kapur dengan tujuan daging keong mas bebas dari racun. 6. Daging keong mas selanjutnya digiling lalu ditiriskan dengan tujuan mengurangi kadar airnya. 7. Campur daging keong mas giling tersebut dengan bekatul. Sewaktu mencampur gunakan takaran perbandingan 4 kg berbanding 1 kg. Siapkan wadah, isi campuran daging keong mas dan bekatul yang telah disiapkan. 9. Campuran bahan lalu dipadatkan supaya tidak ada rongga udara. 10. Tutup wadah dengan plastik dan ikat hingga rapat. 11. Lakukan pengecekan secara berkala sekaligus mengaduk campuran bahan keong mas tersebut. Proses pembuatan pakan alternatif ternak berupa silase keong mas. Agar fermentasi daging keong mas berlangsung sempurna, dibutuhkan waktu sekitar 10-12 hari. Setelah itu, silase daging keong mas sudah dapat digunakan sebagai pakan alternatif ternak. Silase daging keong mas sangat bermanfaat sebagai tambahan pakan. Kandungan protein yang tinggi dapat membantu mempercepat pertumbuhan ternak. Pada jenis ternak, pemakan rumput seperti ternak kambing. Sapi cukup memberikan 10% dari total pemberian pakan per harinya. Berbeda halnya pada ternak ayam atau unggas Pakan alternatif ternak dari silase keemas dapat digunakan dengan takaran yang lebih banyak yaitu 20% Pakan alternatif ternak berupa silase daging keomas dapat bertahan lebih lama Caranya adalah dengan melakukan penjemuran atau di oven Manfaat pembuatan silase daging kemas untuk pakan alternatif ternak, selain untuk mengawetkan daging kemas, juga untuk mengaktifkan zat selulosa melalui proses fermentasi. Perlu diketahui, dengan aktifnya kandungan tersebut dapat memudahkan ternak dalam mencerna makanan dan dapat mempersingkat penyerapan nutrisi. B. Cara membuat tepung daging kemas. Tahapan pembuatan tepung dari daging keong mas lebih mudah dibanding dengan pembuatan silase daging keong mas karena tidak memerlukan waktu lama. Biasanya tepung daging keong mas digunakan sebagai pakan alternatif ternak untuk ikan seperti ikan gurame, ikan mas, ikan lele, ikan patin dan jenis ikan lainnya. Berikut 5 langkah mudah pembuatan pakan alternatif ternak berupa tepung daging keong mas. 1. Kumpulkan keong mas, kemudian pisahkan daging dengan cangkangnya. 2. Iris daging keong mas menjadi bagian tipis-tipis. 3. -tipis. Keringkan dengan dijemur di bawah terik matahari atau dengan oven supaya kadar air pada daging keong mas berkurang dan menjadi sekitar kurang lebih 14%. 4. Setelah daging keong mas kering, giling daging keong mas tersebut menjadi tepung. Lima, tepung keong mas siap dicampurkan dalam pakan alternatif ternak atau untuk pakan ikan. Gampang, kan? Pembuatan pakan alternatif ternak dengan mengubah keong mas menjadi pakan murah dan berkualitas tinggi. Keong mas sebagai pakan alternatif secara ekonomis cukup menguntungkan karena dapat menekan biaya pakan ternak yang biasanya cukup besar. Tips: kusuka-kusuka mengubah keong mas menjadi pakan alternatif ternak yang murah dan berkualitas. 1. Memanfaatkan keong mas ini sebagai solusi penghematan pakan alternatif ternak karena selain bisa bermanfaat juga menjadi solusi pemecahan masalah bagi petani. 2. Untuk lebih memudahkan pengumpulan keong mas, petani dapat menggunakan alat tanggung sederhana yang dibuat sendiri dan tangguk ini kemudian diletakkan di dekat sumber air yang masuk ke persawahan atau kira-kira 1-2 meter dari sumber air untuk memancing keong mas berkumpul di tangguk tersebut perlu dipasang umpan berupa dedaunan seperti daun pepaya, daun pisang, dan daun talas pemasangan tangguk dan umpan sebaiknya dilakukan pada sore hari karena keong mas biasanya Mencari makan setelah matahari terbenam sampai matahari terbit. Tiga hal penting lainnya yang harus diingat saat rebusan daging keong mas adalah menjaga suhu air panas tidak melebihi 60 derajat Celcius. Karena apabila hal ini terjadi, maka protein yang terkandung dalam daging keong mas akan rusak. Oleh karena itu, peternak harus mempertahankan suhu air panas sekitar 40-50 sampai 50 derajat celcius Rahasia formula membuat pakan sendiri dengan hasil akhir kandungan proteinnya 40% dengan biaya pembuatan Rp3.100 per kilo Hal inilah salah satu kunci sukses ternak lele Terobosan ini sudah diterapkan banyak peternak yang selama ini mengalami masalah yang sama tentang tingginya biaya pakan pemeliharaan lele. Untuk mendapatkan formula pembuatan pakan sendiri dengan kandungan protein 40% dengan biaya 3100 rupiah per kilo, ada tiga cara. Pertama, gratis 100%. Kedua, gratis dengan membantu sesama. Ketiga, Diskon atau potongan 65 Hubungi 0812 2105 2808. Teman-teman jangan lupa klik subscribe. Itu loh yang tulisan subscribe ada di kanan dan berwarna merah. Klik subscribe sekarang ya. Salam hemat dan bersilah Indonesiaku.